FKDC belajar membangun desa inklusi. Selasa 7 Juni 2021, Forum Keluarga Difabel Cirebon berkunjung ke desa Sendang Tirto Berbasleman untuk mengetahui bagaimana proses membangun desa inklusi. Mereka datang dengan rombongan yang terdiri dari Dinas Sosial dan anggota FKDC. Pembahasan mulai dari bagaimana membentuk aktor di masing-masing desa, membangun infrastruktur yang ramah, sampai bagaimana membuat kebijakan yang berpihak bagi masyarakat difabel di desa. Jadi, dalam satu tahun ini. Katakanlah dua tahun pertama mungkin masih proses bagaimana e, pemahamannya. Nah hasilnya kayak apa dua tahun kemudian bahwa e, realisasi dari adanya pemahaman itu sebagaimana yang digambarkan oleh. E, Selain forum diskusi, FKDC juga berkesempatan untuk berkeliling melihat infrastruktur dan fasilitas ramah bagi difabel di balai desa. Kunjungan FKDC disambut baik oleh Herman Padianta, Sekretaris Desa Sedang Tirto. Herman menjelaskan proses awal bagaimana pihak pemerintah mulai membuka diri terhadap kelompok difabel di desa melalui atraktor difabel di desa. Nah, tadi kami sampaikan, yang jelas kita memang harus ada komunikasi. Kita harus mengumpulkan antara tadi kan sebelum uh, kita membuat tadi adidik kan kita ada workshop kebetulan ya kita kumpulkan antara uh, difabel kemudian loko masyarakat kader bahkan kepala kepala sekolah kita udah kecamatan uh, dan lembaga lembaga yang ada kita kumpulkan mereka langsung lihat sendiri melihat sendiri apa suara difabel setelah ada suara difabel seperti tersentuh, nah, kemudian kita karena dari desa sudah kelima akhirnya kita melangkah, Jadi melangkah tadi uh, uh, membuat KDD kemudian walaupun pada waktu itu kita perlu ada anggaran khusus, kita berani dengan walaupun sedikit lewat kegiatan dana sosial Selain itu, partisipasi difabel juga ditujukan di setiap pertemuan-pertemuan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Mujib perwakilan dari FKDC mengatakan setelah pulang dari kegiatan tersebut banyak mendapat inspirasi dan pengetahuan yang bisa diaplikasikan di Cirebon.